Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot yang pergi ke seluruh dunia untuk mencari makna dan dimanapun berada membangun nilai-nilai keluarga kali ini saya ada di teras rumah saya ditemani dengan aneka binatang piaraan saya jangan kaget dengan soundtrack yang muncul tetapi saya mau bercerita waktu saya sekeluarga kali ini lengkap full tim saya istri tiga anak pergi ke Melbourne Australia di Australia Waktu itu bersamaan dengan anak saya paling kecil Wisuda lulus dari RMIT Melbourne. Yang ngambil lebih tepatnya semuanya mengenai fashion bisnis ya, tapi dia juga kuat di bidang artnya. Ketika anak bungsu ini Wisuda, maka kami sekeluarga membawa toga masing-masing, lalu foto bersama semuanya pakai toga. Kok bisa begitu karena begitu anak saya paling kecil itu kuliah, anak saya tiga, tapi waktu nomor satu ini masuk satu SD ya Umurnya kurang setahun gitu ya, ditolak Nomor 2 kurang setahun diterima Nomor 3 SMP SMA 4 tahun Membuat tiga anak wisudanya hampir bersamaan Pada waktu anak paling kecil itu kuliah Saya bilang sama istri, yuk kita tanggung ini kita lanjutkan Ngambil doktoral sekalian Jadi saya ngambil kuliah hingga program doktoral Wisuda di tahun yang sama Makanya ketika di Melbourne, kami sekeluarga membawa toga Lalu di Melbourne ngapain? Narsis bareng-bareng pakai toga kita pergi ke taman Di Melbourne ada taman yang bagus. Di situ kita foto bersama. Memang kami keluarga yang menurut kami gitu ya, yang fun gitu ya. Foto bah, toga enggak toga? Yo yo yo gitu. malu tuh narsis bareng-bareng pakai toga ya. Ngapain malu di negara orang juga ketemu juga sekali. Sampai taman buka toganya pasang gitu ya. Ketika kami di Melbourne, sebelumnya kami sama anak sebenarnya pergi ke Perth dulu ya dengan yang bungsu lalu ketika sampai di Melbourne baru yang lain uh, menyusul kami di Melbourne tentu kami menikmati kota itu ya yang menurut saya kota yang bagus saya pun suka ya berkali-kali menengok anak selama anak kuliah dan menikmati kota Melbourne Demikian juga ketika kami sekeluarga ada di sana Tapi yang saya mau ceritakan di sini Mengenai soal sekeluarga pakai toga bareng-bareng ini loh Karena sebenarnya begini, ada ada, ada cerita di balik itu menjadi ketika anak-anak paling kecil mulai kuliah Ya yes, yes, ketika tiganya sedang kuliah Nah kenapa saya mengajak istri kuliah? Ya tentu ada beberapa alasan Yang pertama, saya menjadi pembicara Mestinya lebih meyakinkan ya audiens ketika saya seorang dokter dengan gelar resmi ada INDN nomor induk dosen nasional nama saya ada di pangkalan dikti gitu ya jadi dan sebagai penulis buku sudah tentu Gelar juga diperlukan, walaupun sebenarnya orang melihat esensi. Tapi ada ada tujuan lain sebenarnya, ketika saya mengajak istri kuliah, yaitu menjadikan istri teman hidup yang sepadan, sehingga sama-sama kuliah. Tapi yang paling utama sebenarnya memotivasi anak. Jadi ketika kita kuliah, kita bikin tugas, kita cari literatur, gitu ya. waduh, kita pantang, menyerah, kita semangat. Anak-anak itu malu sendiri. Udah kalau kita lulusnya belakangan, malu sama papa mama. Udah emak, ema udah tua, Coba semangat kuliah. Masa kita anak-anak enggak, ayo, ayo deh, semangat deh, wah, itu ada anak, anak saling menyemangati untuk bisa wisuda tepat waktu dan pakai toga bareng-bareng. Dan itu berlangsung selama 3-4 tahun kan kuliah kan nggak bisa cukup cukup atau doktor. Kucuk-cukup <laughs> atau insinyur anaknya kok anaknya kuliah di mana nggak ya? Kita semuanya keluarga akademis. Kita semuanya keluarga pembelajar. Kita semuanya keluarga yang memang orientasi pendidikan cukup tinggi. Sehingga anak-anak saya adalah pemenang ASEAN Scholarship. Sekolah sejak sektri sampai lulus kuliah 8 tahun. Gratis sekolahnya, asrama gratis, bahkan tiap bulan dikasih uang saku. Kenapa? Pemenang ASEAN Scholarship. Saya dan istri juga orang yang concern pendidikan, dan sejak kami masih muda, bahkan sebelum sebelum kenal, karena kami berdua adalah penerima sekolah program IPB yang gratis, yang tanpa tes, ya karena di... Asalnya masing-masing, istri di Cirebon, saya di Solo, kita juga menjadi juara sekolahan. Bahkan saya pelajar teladan di kota Solo 8182. Saya ingin membawa antusias belajar di dalam keluarga dengan cara bukan hanya nyuruh belajar, tapi ketika anak kuliah, kita pun kuliah. Nah, itulah kenapa ada foto baik dalam episode ini, gitu ya, atau di Instagram saya waktu yang lalu gua sekeluarga wisuda bareng, emang itu kuliah bareng ya kuliahnya nggak bareng ya, bahkan wisudanya pun nggak bareng tapi di tahun itu, waktu yang tidak terlalu lama Ya, kami sudah di negara masing-masing Karena dua anak di Singapura Saya dan istri di Indonesia Dan anak bungsu di Australia Tetapi kami menggunakan toganya bareng-bareng Sebagai kenangan sejarah keluarga Bahwa kami adalah keluarga pembelajar Bahwa kami adalah keluarga yang mengandalkan akal <guluh> Semuanya harus masuk akal Tapi tentu juga keluarga yang beriman Percaya kepada Tuhan Tetapi kami mengedepankan nalar Karena hari-hari ini ketika orang yang nalarnya kuat ya itu diperlukan pada hidup yang penuh dengan tantangan dan persaingan di era global ini dan nalar itu dikembangkan ketika orang mau belajar karena semuanya di dunia ini bisa dipelajari dan hari-hari ini semakin mudah mempelajari sesuatu dengan terbukanya akses informasi melalui teknologi. Jadi inspirasinya sederhana melalui keluarga kami keluarga pembelajar. Saya ingin mengajak keluarga-keluarga yang lain untuk membawa dirinya dan anak-anak masuk di dalam dunia. Nia belajar mengeksplorasi kehidupan. Menggunakan nalar untuk menyiasati segala keadaan. Maka saya percaya kita akan menjadi keluarga pemenang yang bahagia. Salam dasyat, luar biasa.